Tahan sebak dakwa di Zalimi Ini respon founder misi guys Nah jom kita tengok videonya guys Let's go Minggu ni gajah aku sepatutnya masuk 800 Gajah aku sepatutnya masuk 800 Tapi dia bagi hanya ada Hanya 500 300 lagi kita dapat Allah kenapa ya Allah Seorang rider food panda mendakwa telah disalimi oleh syarikat perkenaan Berhubung soal pembayaran gaji Mengisi satu video yang dimuat naik di akaun TikToknya Pemuda itu mendakwa gaji yang sepatutnya diterima berjumlah RM800 okay. Hanya diterima sebanyak RM500 Kenapa ya Gis, ya? kok bisa begitu gitu kan Allah, kok ada orang kayak gitu ya Menurutnya ia berpunca akibat tindakan membatalkan pesanan ah. Selain menyatakan akaun ID miliknya juga Telah digantung syarikat selama beberapa hari Sehingga dia tidak dapat membuat penghantaran Allah Difahamkan pemuda itu yang baru saja pulih daripada penyakit kanser tahap 3 Ya per Allah guys Kanser guys Kanser ya Allah ya Allah Abang sihat-sihat ya abang Sihat-sihat abang berkat umur panjang umur abang harap pihak foodpanda dapat memberi respon segera kepada email yang telah pun diangkat sementara itu pihak misi founder telah tampil menjelaskan mengenai perkara tersebut selepas akaun milik misi itu menjadi sebutan netizen okey jadi okay, bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum saya nak minta sangat jasa-jasa baik korang untuk tolong viralkan video ni Supaya sampai kepada pihak hukum anda Sebenarnya aku nak buat luahan sikit Pada pihak hukum anda ah, Dah lah nak Dah lah nak dekat raya Orang nak, nak dekat raya Idea aku tak sebab Kena datang selama 3 hari Minggu lepas Lepas tu Minggu ni gaji aku sepatutnya masuk 800 Gaji aku sepatutnya masuk 800 Tapi dia bagi tak hanya 300 Hanya 500 300 lagi tak dapat Lepas aku pun kerja lagi, hari Aku kerja sehari Lepas tu, dia gantung pula 3 hari Kau tak faham, kau penat lelah Aku kerja 300 tu bagi aku nilai besar Kau tahu tak, nilai besar Aku tengok apa, lama tu nak sekarang ni Aku memang betul, betul memerlukan duit Kita aku kena gadai ibu. Aku nak ambil before I tapi dah jadi macam ni kau tu anak rumah sewa aku kat kampung lah bulan tak payah kalau kau nak cakap kenapa kau tak seraga daripada awal aku baru je sihat daripada cancer tahap tinggal. aku baru je sihat daripada sihir bulan sebelas hari tu aku baru je bangkit balik bulan sebelas tahun lepas aku bangkit balik Aku bangkit balik dengan dekat, dan aku kosong kepada kadang-kadang aku kosong Aku pinjam duit Maka aku ribu untuk bayar deposit motor, aku beli motor, aku buat buku pandang, kaget Kalau kau tak percaya, aku sampai buat, buat aku, aku penat lelah, aku buat buku pandang Sampai aku buka buasa, puasa, puasa motor Kadang-kadang sahur pun aku tak sempat. Sebab aku buat buku pandang Daripada ya, pukul 5 petang sampai sahur semua aku bagi pandah. Ini aku nak. Aku dah email bu anda. Aku dah email bu anda aku cakap. Uh, gaji tak cukup. Pak kenapa kat tu? Pak dia balas dia cakap pendapatan tak ada dia tak cukup. Semua dia bagi cukup. Aku dah tunjuk sedekan semua bukti dah. Dia cakap aku kena kertas sebab cancel dia. Kalau kau orang tak percaya kau orang boleh tengok duit aku. Aku aku tak pernah cancel dia. Aku tak pernah cancel dia. Aku perlukan duit takkan aku nak cancel dia. Dia aku 100% 98% SEL dia Aku tak pernah Sebab so aku dah tak ada aku Hai Assalamualaikum Saya rasa ramai dah tahu isu ni Jadi okay. benda ni kita tak hairan lah Sebab benda ni kerap laku So Ramai yang tak misi dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Facebook Tapi apa yang kita nak buat Kita tak dapat nak buat apa-apa pun sebenarnya Tapi kita bangunkan misi delivery Yang mana Misi delivery ni malang sekali. Banyak rider rider daripada company yang korporat ni mereka tidak mahu join misi sebab uh, bagi mereka misi ni satu benda yang yang baru dan malah orang Melayu yang buat malah si mamat ni yang buat. Jadi benda tu ada ada isu sikit kenapa dia orang tak nak join. Um, jadi kononnya benda ni tak boleh pergi jauh mana mungkin app ni tak ambil untung macam mana nak survive tapi kita dah 2 tahun survive kita dah 2 tahun jalan stabil je tak ada masalah apa kita buat misi ni semata-mata untuk jaga hak vendor dan juga rider. Tetapi banyak rider yang tak faham benda ni. Rider yang mana nak join misi tu, diorang cuma nampak aku nak buat job profit delivery semata-mata dan aku nak yang tu je. Tak boleh, kita tak boleh semata-mata yang tu. Kalau kita semata-mata yang tu, sama je sebab misi tak sama dengan yang lain, kalau misi sama dengan yang lain, kita dah potong dah duit vendor, kita dah potong dah duit rider tapi kita tak buat, kita tak ada potong mana-mana, kita bukan fokus pada keuntungan, kita fokus pada nak jaga hak rider dan juga vendor jadi rider yang nak join misi ni, memang yang mana join tu sebab dia nak berjuang sekali sebab selama ni kita selalu tengok uh, rider nak boycott, rider nak itu, nak buat itu, nak buat ini, tapi tak ada apa-apa pun yang berlaku kan? Tapi apa yang misi sedang buat ni, kita buat benda yang real. Okay? Kita bukan lagi bersuara, tapi kita buat terus. Kita buat sampai jadi. Dulu, waktu kita mula-mula bangunkan misi tu, tahu tak berapa yang kita dapat dalam masa satu bulan? Berapa sale yang kita dapat dalam masa satu bulan? Tak sampai RM100. Tak sampai RM100. Dah ramai orang ketawa. Ramai orang mempelekehkan misi. Tapi saya bagi tahu kepada semua, apa yang kita lihat pada waktu mula tu, memang benda tu kita kena lalui. Semua orang akan bermula daripada kosong. Betul, Jadi, betul. jangan ketawakan apabila kita masih kosong, kita masih RM100, masih RM200. Hari ini total semua sekali dah beratus ribu ringgit yang kita bantu buat jualan untuk vendor-vendor. Dan tahu tak, misi tak ada untung pun. Misi tak ada untung, yang untung cuma rider, cuma vendor sebab fokus kita hanya yang tu sahaja. Jadi sebab tu, jangan ketawakan apa yang kita buat. Apa yang kita buat ni adalah apa yang Ampah semua nak selama ni. Tapi Ampah tak nampak. Ampah pandang macam kita ni app delivery yang nak bersaing. No, kita kalau nak bersaing, kita nak buat untung dah. Tapi tak ada. kita bukan nak buat untung. Kita bukan nak bersaing dengan mereka. Kita nak buat satu option baru di mana rider untung 100% profit as a income seumur hidup walaupun dah berhenti sebagai rider. Kemudian vendor untung 100% tak perlu dah naikkan harga. Masuk customer boleh beli harga kedai. Sebab tu sekarang ni bila misi masuk je mana-mana kawasan customer akan mula beralih dan dia petakkan beli daripada tempat lain dah melainkan misi. Jadi, apa yang kita buat ni benda ni besar. Saya harap rider-rider dekat luar sana nampak benda ni. Kalau nak join misi, bergabung dengan admin kawasan masing-masing dan berjuang bersama. Jangan datang sebab nak buat job delivery semata-mata. Berjuang bersama-sama. Mana-mana kawasan yang dah berjaya sekarang ni sebab rider, admin, Vendor dan juga user sepakat Nak buat perubahan Oke okay. Allah Alright guys itulah tadi videonya dan sebab betullah memang kalau istilahnya Apa ya guys ya Saya tak faham juga lah macam mana kok bisa gitu guys ya Perusahaan besar kayak Foodpanda itu kan besar lah guys ya Kalau kita lihat kan Tapi ya kenyataannya seperti itu ada-ada hal-hal yang demikian saya kurang tahu juga guys ya Allah, semoga abang ni sihat Semoga abang ni murahkan rezeki ya Amin, amin Ya Rabbal Alamin Kita doakan bersama guys ya Coba kita tengok komen kat sini Dari kata-kata yang berterabur Ayat tak tersusun Jelas dia memang bukan mahu meraih simpati kosong Dia bersuara dari hati Dia betul-betul tersepit Dia betul-betul sesak Mohon siapa kenal, bantulah semampu kita mukmin itu ibarat bata Yang saling mengukuhkan Aku mengerti Semoga brother kuat pagi-pagi Dah bergenang kelopak mata eh? Doa orang yang dizalimi sangat mustajab Moga Allah merahmati dan memberkatimu Diberikan Kesihatan yang terbaik, amin ya Moga Allah permudahkan rider-rider kita dan dilindungi mereka setiap perjalanan mereka, amin ya guys ya Mereka tu, gini guys Mereka bekerja, ya kan, mereka bekerja macam hantar makanan-makanan uh, lah macam tu lah uh, Itu memang sebenarnya pahlawan kita lah guys ya Kita macam dah malas nak pergi, nak beratur, kan Nak macam, nak jam semua kan Ha, tapi dengan adanya mereka, kita terbantu kita macam, termudahkan macam tu sehingga kita tu boleh makan, hanya duduk kat rumah saja macam tu lagi like ya? sial memang, saya tak faham lah macam mana istilahnya perjalanan hirup-pikuk macam fee dia, gaji dia dan lain sebagainya tapi daripada abang ni, yang istilahnya membuat kita tu sebab adalah, dia dah dapat 800 800 tapi dia bagi RM500 saja 300 tak ada. Ha. Tak faham jugalah kenapa macam tu. Nih maksudnya solidaritas daripada driver-driver juga diperlukan ya teman-teman sekalian. Kalau di sini ada Grab, ada Gojek dan lain sebagainya itu juga komunitas driver itu memang sangat-sangat bagus sekali guys ya. Jadi ada base campnya dan mereka juga istilahnya saling membantu satu sama lain karena mereka tahu bagaimana perjuangan ketika kita istilahnya mencari nafkah, istilahnya bekerja menjadi driver ataupun rider seperti itu guys ya. All Allahu akbar. Memang lah tak faham juga lah guys ya. Semoga diberikan kesehatan semua. Ya. Semoga Allah permudahkan urusan adik ini Insya Allah adik ya kan. Allah akan beri rezeki yang lebih besar dan banyak. Amin. Banyak sekali di sini guys ya mendoakan adik tadi ya kan. Allah wah kekadang kan apa yang kita lihat tak seperti apa yang sebenarnya contoh dalam ribuan pekerja kenapa kita yang tiba-tiba jadi macam ni? Adakah orang majikan saja suka-suka buat tindakan sebab rasa diri kebal undang-undang, ya kan? Adakah bos besar sendiri yang siasat semula hal mesti pekerja bawah juga kena jaga semua tu? Memang betul lah ada resiko juga kan guys? Tapi nggak tahu juga. Daripada cerita abang adik tadi kan Itu memang tak ada pun dia cancel order kan Dia di tengah-tengah memerlukan duit kan Allahuakbar Oke okay, like lah guys ya kita doakan bersama Mungkin itu saja video kali ini Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kepada Nur Muhammad channel ya Dan juga channel ini Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit udah Dudry Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh